Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk Kira-kira diterima apa tidak? La taqarah us-salat wa antum sukarah Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang solat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia solat. Wallah <tik> Nabi Muhammadum Allahumma Abidu Namah Abun. Wallah Nabi Muhammadum Allahumma Abidu Namah Abun. Wallah Nabi Muhammadum Allahumma Abidu Namah Abun makanya jangan sholat ketika sedang mabuk sholat mau tidak sah syarat orang yang sholat baler dan berakal orang yang mabuk akalnya hilang itulah mengapa Allah har Allah haramkan narkoba karena menghilangkan akal kalau sudah kau kena rusak error gila mati Ustaz, saya pernah mencuri tapi hasil curian saya saya sedekahkan ini pasti yang buat pertanyaan, Robin Hood Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini Keluarga binaan rutan Salemba, Kita tidak bisa mencuci dengan air kenceng Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci, nyuci kain, iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berutuh airnya harus air suci mensuci. Kan utuh pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air, air sungai, air laut. Tidak bisa. Inilah hokoyi bon Allah maha Layak La inilah illa bon. Tidak menerima kecuali dari yang baik, Pak. Ba? Baik duit hasil mencuri, duit hasil korupsi duit hasil nepotisme duit hasil riba, diberikan sedekah tidak diterima Allah dibawa ke Makkah La baik la baik, la baik la baik. apa kata malaikat kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya saya ditahan sudah 3 bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya ingat dulu adinda saudara waktu kau nikah disuruh pak Kuat baca sirot tak kalau saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak satu kepadanya. Maka jatuhlah sa. Coba tengok kalau dia melapor, ternyata begitu kau telpon assalamualaikum adinda, ya, aku kan sudah tidak bulan tidak ngasih nafkah. Kau mau lapor nggak, abang? Sumur hidupkan ke nanti. <Syukur> Hanya istri soleha, oh, jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menuntut abang dah, walaupun bumi hancur langit hancur aku akan tetap menantimu di sini akan menantimu dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba ah, ah, ah. lalu kita hari ini marah-marah. Makan, makan, makan, makan, makan. Makanya dulu sehat melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf maaf, nanti kalau dia datang ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas minta bunga setangkai datangnya, please forgive me ustaz, saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya salat kita gabungkan pendapat empat masyarakat, jangan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 satu, dua, tiga. Nanti air untuk telinga. Satu, dua, tiga. Masak maliki. Masak Safi. Kalau maliki dah wasa tangan semua. Wasa tangan semua. <laughs> Masak maliki musab kepala langsung dengan telinga satu kali usap. Sentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal, selesai wudu. saya salaman dengan ibu kabar ibu, kena hujung batal, kalau maliki enggak kalau bersahwat, batal kalau nggak bersahwat, nggak batal pas ada acara nikah, selamat ya barakallahu lakuma kena hujung, habis itu dia salat Allahu Akbar, lo, ente, kok enggak hujung enggak batal, aku kan enggak ada sahwat point jelek, enggak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab Walaupun saya tahu mazhab maliki Saya tetap istiqomah pakai mazhab syafi'i Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab Bismillah mazhab syafi'i jahat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Mazhab hambali bismillah yasir. Bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafi'i pakai kunar salami <tik> allahu riman hamidah Allahumma ahdina fi man hadain wa afina fi man afain mazhab maliki kunarnya sebelum luku walam <tik> yakullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab -main subuh tadi saya jadi imam hijambi saya pakai mazhab syafi'i salami allahu riman hamidah tapi bagi saudaraku yang dari ormas muhammadiyah Muhammadiyah mentarjihkan Mazhab Hambali, silakan tidak pakai kudur, jangan kelain gara-gara ini. Dulu antara NU MU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam, subuh pakai kudur, kata NU, MU. kata Muhammadiyah nggak pakai kudur. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama nggak -sama sholat subuh.